mati mampus lu. Aku akan berbagi semuanya denganmu karena kita adalah sahabat. Satu untuk gadis kecil di ujung jalan langit Assalamualaikum pak oh my god oh kabur oh kabur kabur kabur bisa Jalan Kekuatannya Aduh Aduh, aduh. Buar, anjing bilang kisah tidak boleh dada gua sakit mau lupa like, Ya, jika kamu tidak bersenang-senang Biar aku melikuti, aduh, aduh. Aku bisa mengendalikan kekuatan Nggak imut <SILENCIO> <SILENCIO> Mama bilang kita tidak boleh menghaki <SILENCIO> jalan Kamu. Okay. Turret has been destroyed. Ado, ado, ado, destroyed the turret. <wee> turret, sing sing sing sing Sing turret has Mana tidak suka monster yang menyeramkan. <laughs> hm. <laughs> Turret. an enemy has been slain double kill Sing sing, adios, adios. sing sing sing, sing.